datang kembali di sini. Saya akan memainkan bus simulator Indonesia Tour Part Ketiga ya. Di sini saya sudah ganti bus ya. Jadi ini modelnya Ini model apa ya? Coba kita ke shop. Ini. Oh ya Nakula. Mode nakula bukan mode sadewa ya, kalau sadewa kan ban satu, nakula ban belakangnya dua. Oke, kita langsung aja. sesuai judulnya kita akan tour mode dari Solo ke Breksi. Nah, ini dia, hadiahnya tiga puluh tiga ribu. Kok ini kita pindah ke atas aja ya? ini kenapa hari keriting lemas-macam kelapa mati nih kita kasih cipur yukur pakai kamera ya seperti biasa saya nggak saya botak ya semalam itu saya nge-lab kualitasnya kok cuman 720p ya sebenarnya salah saya nggak HD deh. Ngalahin ini, go, gap, gak HD mode ya? Gak HD, pura, gak karuan. Gua oh, apa kita akan ke sini, <gup> ke Mina? ke Cina sih, oke. Okay. Om telepet, oke. Telelet. Kita jemput dulu penumpangnya ini. Pajar Pesona, Presiden. Uh, muda semua nih. Backpacker ya, <laughs> backpacker penumpang. <laughs> ADVENTURE! EXPLORER! Oke, <gifat> ini kejalan ya. Pariwisata KM YouTube Sagitarius. Ini... Kuningan Tirbon Kap Majali Kandil saya. <gifat> Tulis aja situ. Main belakang sebelum ini sih. My Trip, My Adventure. Oke... Okay. Oh, terbalik... Tutup dulu lewatin rel ya saya tidak kehambatan kita ke klaten itu Maaf ya. Kita cek bagian dalamnya. Oke, di ini. Di ada HP dan ada tasbih. <laughs> ada tasbih, guys ya. Oke, loading. Fire. This is a land far from war. I'll get up to Plexi. itu sudah ada di klateng itu itu kalam-kalam kalam <laughs> Raja Mar, internet cafe, apotek, apotek ya guys bukan apotik. Oke, sercelele tuh, <laughs> celele. Ada siput dan ada celele. di ditembel ban ya. Ups, ban kalau wujud-wujudnya uh, wiper lampu kita lihat perbedaan busnya dari yang saya live part, 1, part 2 dan ini part 3 apa bedanya juga <laughs> lepas itu beda busnya ya <tuk> masakan lah. itu yang dulu. Narasi. Itu. Ikut dengan narasi nabrak jadinya. Oke. Okay. Eh, kepengin. Oh, ampun. Oh, mau makan Padang. Kepengin do yang doyang? masakan Padang, ayo nge Tulis kolom komentar ya. <tuk> Dan menu apa yang paling kalian suka di ya, mau makan padang tulis uh, kalau mau minta terus saya sih kalau dadal ya dan sambal video ini tapet luar kiri kemudiannya reda guys sama Singapura Singapura kita loading lagi, uch, oke. Okay. Siapapun yang memasuki permainan dari video Terlalu ini, connect. selamat kamu telah masuki layanan. Kita sampai di Brexit nih, deliver pas ini tuh, tebing bing Brexit. Pon apa guys? Pone karet bukan? Tahu <laughs> apa di situ? Terus kolom komentarnya? komentar. Ya. Uh, dia, guys. Guys. Aduh. <laughs> Bayar tiket dulu. Tuh, ambulan nih. Oke. Okay. ini jadi tebing sih ya, saya mau pernah kesana sih biasanya saya anak rumahan, an saya, saya gitari, saya rumahan gamer ya jalan-jalan, <laughs> banyak adventure ya itu tulisannya, bos to my trip, my adventure tapi aslinya malah rumah, tempat kerja rumah, tempat kerja, aduh apa namanya monoton banget hidup nih serius monoton banget Kita dibawa muter ya, nah, tadi kan begitu masuk depan. Ya? Sengaja kali aduh, sorry aduh ampun. Ini ada apa sih, kok lambat? Oh, truk. ini dari stopnya. Oke, okay. wup Aku tukang cilok, guys. Masuk ke rekaman guys. Cilok, cilok, cilok. Maaf, nih, guys, ya guys. Busnya biru banget, ya. warna mana papun saya biru, gitu. maklum ya aja, nih. ya, Udah bule, guys. Kita exit driver. Itu ada tebingnya. Bisa ke sana nggak? kita naik yuk bunten bunten bunten semua lewat aduh, emak gini sih Harus susah, susah loncat kayak kangguru kayak kodok okay. ini dia, wuuuh ada di puncaknya guys Terusnya saja kita memantau situasinya. ya ini di real life kayak gini dah tebing breksi. kalau dia tulis kalau komentarnya. saya belum pernah kesini guys. oke, okay, okay. itu ada garis pembatas ya, kita nggak bisa melebihi garis pembatas. posenya oh, juga ada ini buat naik. kita naik sana ya. turun kita turun. eh kok terbang? apa tuh oh relik naga relik eh. relik eh, apa relip relip relip relip relip itu apa wayang oke okay. atas guys eh bu... lagi lagi apa kamu mentang begitu tangannya <tie> Oke. kita jelajah dulu lah sekalian pengen tahu eh di orang melintas wah biasa angkelanggaran ke atas juga itu bawah apa sih kolam apa danau guys kolam ya kalau nyebur mati nggak nih karakternya keronimo eh suka so, cetek ini kok rumput <laughs> dasar ininya kali apa sungai apa kali danau ini empang kolam <laughs> apapun itu ya nah ini naiknya sulit nih oh bisa Seperti itu ya guys ya, bilangnya bisa kesana kita ke boden itu mereka juga nggak bisa ke atas kayaknya. perbu boden sih. kayak apa naik nggak kalian tuh hujan lagi tuh? eh pada nggak ngapa-ngapain ya? Nengok. Aduh, ngaduk nih. Adik joget nih, tuh. Sok rekam, rekam. Sok. Inplong, Mang. Adik joget di tebing back sih. Yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Up. Kita kembali. Kita continue cukup cukup cukup kalian sudah puaskan kan foto-fotonya ini dokumentasi <laughs> Dan juga ada salah satunya ada streamer youtuber juga di paling <laughs> tiktoker <laughs> tiktoker ya aku juga punya tiktok guys ya nama yang sama cuman nggak pakai karudin tapi disingkat tikak Ka titikat nah itu tiktok saya di sini kita terbalik mundur aduh ini banget sih ya kalau main GTA juga nabrak-nabrak ini tapi serian ya jalan kaki tuh masih tua dunia nyata enggak besar juga sih, ya, ya. Bungu -bungu gitu hujan kayak gini lampu nya heh lucing banget. Eh, pe pe untung nanti. Oke. Okay. Tapi agak sedikit gersang ya, guys ya. Apa bunyinya sih enggak begitu. Oke. Tapi ya ini juga bantuan dengan yang menjadi indah titan Tuhan itu indah eh aduh maaf ya kita sedang narasi ya. konsen sama jalan <tuh> nah, kita pakai ini aja ya mode gini aja hujannya nggak terlalu deras ya, jadi nggak usah pake yang ini wiper terlalu cepet Lagi? gear an, an desember kok an, an desember? bukan desember dong Nyatanya, tuh kamu gitu. Banyak kalau udah tidur mundur aja udah. Pstuh. Maaf guys, ya, Ini nih, konsen kalau gembira. Narasi itu ya. <laughs> udah gunung gas gak kiri. Yang mana pakai, ke? enggak? tahu tulis komentar ya. Cuci ilmu buat saya yang super. <laughs> Cukup, perumahan dor. Oh, mahan. <tuhar> okay. hmm oh, oh, yang baru nonton ya itu di oh, oh, oh, oh, oh, oh, ayo sang oh, ya please oh, oh, oh, oh, oh, Kebalikannya dari Polaris, ya. saya ini sebenarnya Blacklist. Sang minis. ada dua kebebasan, kan? Manusia, manusia, kedua keberanian. Yang polis empat totalnya, Mongkoli, sang Ministri, Blacklist, Polaris. Kalian masuk perbadian apa? Sosok Wisnis. Seria, ya. Kolektifis itu kalem, orang kolektifis kalem ya. Melankolis itu dia terlalu perfeksionis. Ada orang perfeksionis di antar kalian? Nah, Seria itu melankolis. Aduh, ini ngelip nih, aduh. Mohon maaf ya, nonton iklan kita ya. Terbayar. Bayar, bayar aja. <laughs> aja. Bayar aja, bayar okay. aja. Oke. Jadi durasinya kepanjangan pengen iklan. karena sedangkan koleris orangnya suka merintah-merintah ya marah-marah hai hai hai hai hai dari sini ngabrak Hai ngomong-ngomong hai apa ya gas terus, <kenderus> oke, okay. udah cerah. Kita ke Solo, beli Masjid Agung Al-Aqsa, Klaten. Okay. Ini ada air langsung ini macet chat Ini Ya di sini kalau kita, kita mengecek ya itu itu masih masuk 4 liter ya. oke. gaskan banget nih. Oh. Uh. Oke. Okay. jalan sirotol mustakin kayak gini mode kayak gini juga aman saya belok-belok oke okay. sirotol mustakin jalan-jalan ini, jalan ini kenapa rekreting lemas macam kelapa mati nih kita kasih si ya agar langsung mengembang semangatnya <coughs> oh, maaf tuk nggak akan nonton si Mori <coughs> Oke, okay, kita kembali lagi kameranya mode satu. Kita sudah kelari lagi di Solo sekarang Saya ngambil yang pendek-pendek aja ya <laughs> Dari kemarin pendek-pendek Oke okay sampai tempat awal sini Fajar Pesona regensi orgen oh, si oke sekian terima kasih pasti sudah matang. <tuh> <tuh> Salam, akhir adik dibajerin. Adi. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.